Suara lembut lindung tanpa tergesa-gesa terdengar melalui keheningan. Pada saat yang sama, itu menyebabkan banyak orang yang tenggelam dalam keterkejutan secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka. Dia benar-benar menang, banyak orang saling memandang dan melihat keterkejutan dan keheranan yang memenuhi seluruh wajah mereka. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Mereka adalah tiga ahli tahap awal mendalam kehidupan awal. Di antara mereka, Wei Zhen dan Chen Luo bahkan memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan mendalam. Namun, meskipun ketiga orang kuat itu telah bergandengan tangan, mereka masih dikalahkan di tangan lindung dalam satu putaran. Tontonan ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Di udara. Wasit klan Sentu menatap dengan agak terbengong-bengong ke pemandangan di hadapannya, sebelum secara bertahap mendapatkan kembali indranya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke arah sosok kurus yang berdiri tinggi di langit, saat patung memancar keluar di matanya. Dengan penampilan Lindung sebelumnya, ia jelas memiliki kualifikasi untuk menantang keajaiban San Klan, Sentu Jue. Metode Asura Kemenangan Lindong Klan Gu Menang Petik 2 Ketika Auman Wasit yang dalam dan rendah terdengar di langit, gelombang kebisingan muncul. Akhir cerita ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Di arah klan Wei, wajah generasi yang lebih tua semuanya pucat. Ini awalnya merupakan kemenangan yang pasti. Namun, itu benar-benar terbalik. Kontras seperti itu benar-benar tak tertahankan dan sulit diterima. Bajingan itu, di mana tepatnya dia berasal. Generasi Wei Klan yang lebih tua berseru penuh kebencian sambil mengepalkan giginya. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Aku percaya bahwa dia seharusnya tidak berasal dari wilayah surga angin laut. Jika tidak, tidak mungkin baginya tanpa ketenaran dan reputasi. Orang lain menjawab dengan suram. Dia berani melawan Wei Klan kita. Benar-benar orang yang gegabah. Petik 2. Seseorang berseru dengan ekspresi suram dan menyeramkan. Cari tahu asal usul bocah itu. Karena banyak generasi tua di sisi Wei Clan yang sedang marah, sisi Gu Clan langsung diselimuti dengan sorak sorai kegembiraan dan kebahagiaan. Setiap anggota Gu Clan, bahkan tetua yang mantap dan tenang seperti Gusou, tidak bisa menahan emosi dalam hati mereka dan berdiri. Tangan mereka dengan lembut digantung di samping. Ketika mereka terus menerus menganggukkan kepala. Orang yang tangguh. Gu Yuntian menghela nafas dalam-dalam, sementara matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia tahu bahwa jika dia yang perlu menantang metode Asura, dia sama sekali tidak akan berani melakukannya. Gu Mengki tersenyum samar dan manis, senyum yang lembut dan memikat. Matanya berbinar-binar dengan kemegahan luar biasa, saat dia melihat ke arah sosok kurus di langit. Di udara. Lindong berbalik dan turun ke kursi Guklan di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Saat mendarat, sebuah aroma menyapu ke arahnya, ketika dia melihat Gumengki yang tersenyum berdiri di depannya. Dengan suara lembut, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lindong menatap Gumengki dan senyum memikatnya, saat dia menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak terbiasa dengan nada lembut dari yang terakhir. Meskipun dia biasanya lembut, kelembutannya memiliki sesuatu yang membuatnya sulit bagi orang untuk dekat dengannya. Namun, pada saat ini, perasaan itu tampaknya telah lenyap sepenuhnya. Berapa lama lagi kita bisa menantang klan Sentu? Tanya Lindong sambil melihat ke arah Gusou. Haha, jangan khawatir sekarang. Kamu telah bertempur dalam pertempuran berturut-turut hari ini, dan harus sangat lelah. Istirahat dulu untuk hari ini. Besok, kita akan menuju gunung dan memulai pertarungan terakhir. Jawab Gusou sambil tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya berubah sangat baik, karena Lindong menjadi lebih dan lebih menyenangkan di matanya. Setelah pertarungan besok, kita akan dapat memutuskan untuk siapa kuota menara caotik pergi, kan? Lindong bertanya dengan lembut. Ya, Gusou menjawab sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan. Setelah besok, jika klan kita bisa mendapatkan kuota untuk menara caotik, kamu akan bisa memasuki menara caotik. <local> Haha, <Robert> <t> aku melihat bahwa teman kecil lindung di sini tampaknya sendirian. Itu hanya terjadi bahwa klan saat ini kurang memiliki pertahanan dosa. Jika kamu bisa tinggal di Clan sementara, aku pikir kamu juga akan bisa mendapatkan kuota untuk memasuki menara caotik tahun depan. Ini seharusnya sangat bermanfaat untuk latihanmu. Mata Gusou berputar, sebelum tiba-tiba berbicara ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya tebal dengan maksud memikat Lindong. Setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan Lindong hari ini, terbukti bahwa dia sangat tersentuh. Memiliki bakat seperti itu pada usia ini, Lindong memang akan sebanding dengan Sentu Juek Lansentu di masa depan. Lindong menatap Gusou, sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Maaf, sesepul Gusou. Aku memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Dan mungkin aku harus pergi setelah menangani masalah ini. Karenanya, aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama di sini. Petik 2. Mendengar jawabannya. Sepotong kekecewaan muncul di wajah tua Gusou. Namun, tidak ada hal lain yang bisa dia katakan atau lakukan. Tetapi menganggukkan kepalanya dan berkata, Karena itu yang terjadi. Aku tidak akan memaksamu. Setelah Gusou berbicara, seorang pria tua berpakaian biru naik ke langit dari tempat klan Sentu berada. Tatapannya menyapu ke segala arah, sebelum itu berkilau dengan cepat dan ganas, dan akhirnya beristirahat di tubuh Lindong. Pandangannya agak suram, jelas, klan Sentu yang biasanya Angku merasa agak terancam oleh Lindong. Itu tetua klan Sentu, Sentu tahu, kata Gusou dengan suara lembut. Menurut hasil, Clan telah memenangkan pertemuan bela diri hari ini. Mereka sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang klan Sentu. Jika mereka bisa menang lagi, kuota tahun ini untuk memasuki Menara Chautik akan diberikan kepada Guklan. Petik 2. Suara kuat tua berjubah biru menyapu seluruh area. Saat iwan power yang kuat mengetuk di dalam, menyebabkan gendang telinga orang merasakan sakit yang menusuk. Apa format untuk pertarungan besok untuk menara? Setelah mendengarkan suara keras, Lindong mengajukan pertanyaannya. Tidak banyak batasan selama kamu dapat mengalahkan back Menara. "Santujue, hanya itu." Secara alami, kami juga dapat mengirim tiga orang," jawab Gusou. Soo. "Tiga orang, ya?" Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam perkelahian seperti ini. Memiliki lebih banyak orang yang hadir malah akan membuatnya lebih rumit. Meskipun Lindung belum bersilang tangan dengan Shen Tujue, dia sudah merasakan-merasakan betapa kuatnya dia dan betapa sulitnya untuk menghadapinya. Dia memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo. Menghadapi lawan seperti itu, hanya mengandalkan angka dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Maksudmu, tatapan Gusou menajam. Sebelum menatap Lindong, kamu akan terus bertarung sendirian. Lindong mengangguk. Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tetapi dia tidak berharap rekan setim tanpa kemistri sebelumnya untuk mengganggu serangannya. Karena itu malah akan mengurangi kekuatan bertarungnya. Dia tahu bahwa pertempuran dengan Sentujue akan sulit. Namun demi memasuki Menara Chaotic, itu benar-benar mustahil baginya untuk berhenti di sini. Guso ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya ketika dia berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan mengikuti keinginanmu. Namun, kamu harus lebih berhati-hati. Sentu Jue sangat kuat." Petik 2. meskipun Guso ingin mengatakan bahwa Sentu Jue adalah seseorang yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang seperti Weizen, dia sekarang tahu bahwa pemuda di depannya juga bukan individu biasa. Penampilan Lindung hari ini praktis telah memenangkan semua orang. Dan pada saat yang sama, telah menghapus semua keraguan dan kecurigaan terhadapnya. Setelah mendengar nada serius Gusou, Lindung menganggukkan kepalanya dengan lemah. Bagaimana bisa sosok, yang ditakuti oleh semua jenius dalam empat klan besar, dapat ditangani dengan begitu mudah? Di kejauhan, sesepuh klan Sentu berbalik dan pergi setelah pengumuman terakhirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu secara bertahap tersebar, ketika mereka bersiap untuk kembali ke kota di kaki gunung. Setelah melihat ini, Lindong juga bersiap untuk pergi dengan anggota Guklan. Namun, saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah serius ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas puncak, sesosok berdiri tegak di udara, aura berat yang membuat seseorang merasa sulit bernapas, samar-samar terlihat saat memancar perlahan. Itu adalah, di daerah sekitarnya, semua orang yang awalnya pergi berhenti di jalur mereka, ketika tatapan tertegun mereka memandang ke arah sosok di puncak gunung. Selanjutnya, ekspresi mereka berubah serius, ketika mereka merasakan tekanan dari aura yang hebat. Besi Asura Sentujue, teriakan sok dan alarm tiba-tiba terdengar, Diikuti oleh keributan. Banyak dari mereka yang hadir cukup akrab dengan nama ini. Itu Sentu Jue. Ya, Lindong bergumam ketika mata sedikit bergetar. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan sosok di puncak gunung melewati kerumunan besar. Sebelum beristirahat di tubuh Lindong. Bang, saat tatapan itu melintas. Kesunyian tiba-tiba melintas di mata Lindong. Detik berikutnya. Dia merasakan kekuatan Yuan di langit di depannya dengan panik berkumpul. Itu mengembun menjadi puncak gunung Yuan Power, yang dengan kejam jatuh ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah puncak gunung Yuan Power yang turun. Dengan jentikan jarinya, kilatan cahaya merah-merah keluar, berubah menjadi kuali raksasa, yang secara langsung berbenturan dengan puncak gunung Yuan Power. Dentang, suara dering yang jelas terdengar. Saat puncak gunung Yuan Power langsung hancur Kuali Raksasa dikirim menembak ke belakang Sebelum akhirnya menggali kembali ke tubuh Lindong Lindong mengangkat kepalanya Dan menatap sosok itu dengan tatapan tegas Sambil perlahan berkata Apakah kamu ingin membawa pertandingan ke depan? Haha, sosok di puncak gunung itu tampaknya tertawa kecil Selanjutnya Semua orang bisa mendengar suara bergumam rendah berbunyi kamu benar-benar orang yang menarik. Istirahat malam yang baik, dengan kondisi kamu saat ini. Aku khawatir kamu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Besok, aku akan menunggumu di depan menara Chaotic. Saat kata-kata itu muncul, sosok itu perlahan turun. Dan akhirnya menghilang. Lindong melihat ke arah tempat sosok itu menghilang. Matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang agak berbahaya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 878, Peta Laut, Night menyelimuti Martial Gathering Island. Cahaya bulan yang sedingin es bercampur dengan angin laut berhamburan ke pulau itu, yang agak bising sepanjang hari. Pada saat yang sama, secara bertahap menenangkan suasana gelisah akibat pertempuran hebat yang terjadi pada siang hari. Namun, meskipun atmosfer yang gelisah perlahan-lahan mulai tenang, ada arus kegembiraan dan semangat yang tersembunyi. Semua orang tahu bahwa hari ini, hanya putaran eliminasi yang disimpulkan. Pertarungan sejati adalah pertempuran menara pertahanan besok. Hanya perkelahian seperti itu yang bisa dianggap sebagai esensi sejati dari pertemuan bela diri. Apakah itu kuda hitam Lindong yang telah muncul begitu cepat dan keras? Atau akankah Iron Asura Klan Sentu meraih kemenangan? Semuanya akan terungkap pada hari berikutnya. Menjelang hasil pertandingan ini, banyak orang memiliki antisipasi yang kuat di hati mereka. Dalam halaman yang gelap dan tenang, mata Lindong tertutup rapat saat dia duduk di atas pilar batu. Helai Devouring Force tersebar, menyerap energi tanah di sekitarnya. Saat kekuatan Yuan diserap ke dalam tubuhnya, lampu hijau melonjak di bawah kulit Lindong. Green Heaven materialis Dragon Skill secara otomatis beredar, karena itu terus-menerus membuat marah tubuh Lindong. Bersenandung, lampu hijau bersinar untuk waktu yang lama, sebelum suara dengung samar tiba-tiba terdengar dari bawah kulitnya. Di bawah kulit di lengan Lindong, lampu hijau muncul untuk mengembun, akhirnya berubah menjadi Green Dragon Light Tattoo. Setelah kondensasi tato ringan, itu dengan cepat disembunyikan. Setelah Tato Green Dragon Light disembunyikan, mata lindung terbuka. Dia mengelus lengannya, dan dengan lembut menghembuskannya. Saat ini, ia hanya bisa memadatkan empat Tato Green Dragon Light. Dia telah menggunakan satu di siang hari. Tetapi untungnya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkat satu lagi. Dengan cara ini, ketika dia bersilangkan tangan dengan sen7 besok, dia akan berada dalam kondisi optimalnya. Orang itu, Lindong mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus langit malam, menuju puncak gunung raksasa di tengah pulau. Airen Asura berdiri berjaga di sana, dan juga lawan terkuat yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kuota untuk Chaotic Tower. Dari pertemuan awal mereka pada hari itu, Lindong bisa merasakan bahwa Sen sepertinya sudah maju ke tahap mendalam kehidupan. Ketika kekuatan Yuan-nya telah berkumpul, life tidak terbatas. Kekuatan yuan seperti lautan yang terus tumbuh dan berlipat ganda, membuatnya sulit bagi siapapun untuk menolak. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada Wei Zhen dan Chen Luo. Bagaimanapun, dalam tahap kehidupan mendalam, ada perbedaan yang berbeda antara setiap tahap. Melintasi penghalang itu bukan masalah sederhana. Dengan pemikiran ini, Lin Dong tidak bisa membantu tetapi merefleksikan situasi. Meskipun Sentu Jue sangat kuat, dia hanya berada di peringkat ketiga dalam generasi yang lebih muda di wilayah Laut Angin Surga. Ini membuatnya heran, monster macam apa yang mereka berdua peringkat di atas Sentu Jue. Yang paling penting, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak wilayah laut di dalam chaotic dimensi. Di dalam wilayah laut lainnya, jelas ada yang lain dengan kekuatan yang sama, atau bahkan monster yang bahkan lebih kuat. Benar-benar layak dari caotik dimensi. Lindong samar-samar mengerutkan bibirnya. Secara keseluruhan, kekuatan laut iblis caotik lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Alasan untuk ini mungkin karena lingkungan yang tidak stabil di caotik dimensi. Wilayah Suan Timur jelas lebih damai dan stabil. Besok memang akan menjadi pertarungan pahit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari betapa sulitnya menghadapi Sentu Juei. Dia tidak akan menyerah pada saat seperti itu. Menara Chaotik dapat memperbaiki jimat batu. Baginya, ini adalah masalah yang sangat penting. Karena itu, bukan saja dia tidak bisa menyusut kembali dalam pertarungan ini. Tapi dia pasti perlu mencapai kemenangan. Oh, pandangan serius melintas melewati mata Lindong. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok anggun dan cantik berdiri di pintu halaman. Gaun putihnya yang murni menarik lekuk tubuhnya yang penuh dan memikat. Penampilan lembut dan cantik itu milik Gu Mengki. Nona Mengki, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Lindong mengirim senyum ke arah Gu Mengki dan bertanya. Gu Mengki memberikan senyum manis dan lembut. Dengan langkah-langkah lotus, dia berjalan ke Lindong. Mengangkat tangannya yang adil. Sebuah perkamen kulit domba tebal muncul di dalamnya. Ya. Aku sudah mendengar dari Little Yan bahwa kamu memerlukan peta laut dari Chaotic dimensi. Setelah mendengar ini, ekspresi bahagia menggelegak keluar dari dalam mata Lindong, saat ia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menerimanya, sebelum membelai itu dengan sayang. Dengan peta ini, dia akan dapat mencari lokasi yang tepat dari simbol ancestral kedua. Terima kasih banyak, Nona Mengki. Gu Mengki memandang Lindong yang bergembira. Saat bunga persik yang panjang dan sempit seperti murid membentuk lengkungan bahagia, sebelum berkata dengan suara lembut, kamu telah banyak membantu klan bu, imbalan seperti itu wajar saja. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah ini setelah aku membantumu mendapatkan kemenangan, memberikan ini padaku sekarang? Bukankah kamu khawatir aku akan kalah dari sentuh besok, membuang semua usaha kita? Jawab lindung dengan senyum bercanda. Itu mungkin terjadi, jawab Gumengki sambil memiringkan kepalanya sedikit. Karena kedekatan mereka, Lindong bisa melihat leher putih salju rampingnya. Kilau seperti batu giok itu benar-benar membuat seseorang memiliki keinginan untuk menggigit. Namun, aku percaya padamu. Mata indah Gumengki tampak tersenyum. Saat dia berbalik ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya, Lindong melongo. Sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah berharap Gu Mengki akan memiliki kepercayaan seperti itu padanya Sentujue bukan individu biasa Kamu benar-benar tidak mau tinggal di Guklan Sebenarnya Menjadi Guklan Sineker tidak akan membatasi kebebasan kamu Setelah ragu-ragu untuk sesaat Gu tiba-tiba berbicara Maafkan aku Lindong meminta maaf dan menggelengkan kepalanya Dia tahu niat Gu Klan untuk merekrutnya Bagaimanapun dia tahu bahwa tinggal di sini tidak akan membuatnya benar-benar kuat. Dia tidak pernah ingin mengalami apa yang terjadi di daerah iblis unik untuk kedua kalinya. Mata mungkin sedikit redup untuk sementara waktu. Namun, si cerdas tahu bahwa mengatakan lebih banyak akan sia-sia, dan hanya bisa mendesah pelan. Setelah itu, dia berkata dengan suara lembut mengenai masalah peta laut. Little Ian seharusnya sudah memberitahumu bahwa ada banyak daerah yang belum dijelajahi di Chaotic dimensi. Karena itu, kamu mungkin tidak dapat menemukan apa yang kamu inginkan dari peta laut ini. Petik 2, Lindong mengangguk agak tak berdaya. Jelas bahwa dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. The Chaotic dimensi memang terlalu luas dan raksasa, namun... Peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi akan muncul pada lelang skala besar. Itu dibuat oleh ras iblis laut. Jika kamu berkesempatan mengikuti pelelangan semacam itu, kamu dapat mencoba keberuntungan kamu di sana. Petik 2. Terima kasih. Lindong mengangguk. Informasi ini sangat berharga baginya. Dia jelas mengerti betapa pentingnya baginya untuk mendapatkan simbol leluhur kedua. Gu Mengki menggelengkan kepalanya. Setelah memberi tahu Lindong sedikit lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Sementara dia pergi, kepahitan tersembunyi di matanya membuat Lindong tertawa getir untuk sementara waktu. Ini memang pertama kalinya dia menyadari bahwa dia memiliki pesona seperti itu, dan tiba-tiba dapat menyebabkan kehilangan besar Clan membuat dia sedikit. Sayangnya, itu adalah kasus cinta tak berbalas. Setelah Gumengki pergi, Lindong membawa peta laut dan dengan cepat memasuki ruangan. Membukanya dengan tidak sabar, energi mentalnya meluas, menyerap peta laut yang sangat rumit ini ke dalam benaknya. Kompleksitas peta laut berada di luar harapannya. Oleh karena itu, bahkan dengan energi mental Lindong, ia harus menghabiskan setengah jam sebelum benar-benar mencantumkannya dalam benaknya. Setelah melakukannya, dia menutup matanya dengan erat dan membandingkan peta laut dengan peta yang dia miliki dari simbol ancestral kedua. Perbandingan ini berlanjut selama dua jam penuh. Namun, ekspresi Lindong berangsur-angsur berubah. Dari kelihatannya, dia masih belum mencapai hasil yang dia harapkan. Jatuh, peta laut ditempatkan dengan lembut oleh Lindong. Dia perlahan membuka matanya, sebelum tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah membandingkan peta simbol leluhur kedua dan wilayah laut dari caotik dimensi, dia masih tidak dapat menemukan lokasi yang cocok. Jelaslah bahwa tempat lambang kedua leluhur itu berada tidak berada dalam wilayah yang dijelajahi. Hasil ini membuat Lindong agak kecewa. Namun, dia diam-diam menghela nafas lega. Karena itu berada di wilayah yang belum dieksplorasi, itu berarti kemungkinan simbol ancestral kedua yang diperoleh oleh orang lain akan lebih rendah. Sepertinya satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencari lelang berskala besar itu, dan melihat apakah aku bisa mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang belum dijelajahi. Lindung bergumam pada dirinya sendiri. The Celtic Dimensi sangat luas. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari, kemungkinan tidak akan ada hasil bahkan setelah beberapa tahun. Namun, jelas bahwa Lindung tidak memiliki kemewahan seperti itu. Dia perlu kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 hingga 3 tahun. Selain itu, ia perlu secara drastis meningkatkan kekuatannya, dan juga mendapatkan simbol ancestral kedua. Jika tidak, ketika dia kembali ke wilayah Suan Timur, dia tidak akan bisa membantu tablet desolation besar menghancurkan Imo kelas raja yang menekannya. Jadi, peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi itu adalah yang paling dia butuhkan. Lindung mengerutkan dahinya dengan samar saat dia menggelengkan kepalanya, menyimpan peta laut di kian kunbachnya. Dia melanjutkan untuk duduk di tempat tidurnya. Pada saat ini, yang terbaik adalah mengesampingkan masalah tentang peta laut, masalah yang sangat penting. Masih mendapatkan masuk ke menara Chaotic. Saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi pertarungan yang menghancurkan bumi besok